Balik lagi di channel Tim Forsuit Nah, pagi ini kita berada di Pasar Besar Ngawi Kita mau review Pasar Besar Yang kemarin langsung diresmikan oleh Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo Langsung ayam merapat ya Langsung kita lihat seperti apa sih Pasar Besar Ngawi yang sekarang Cus <laughs> Ayo mas, monggo <laughs> Untuk uh, model-modelnya nganuhan batik, tidak. Oke okay, nontonnya soal dur hem. Jadi Beni ngerti suasana singisor. Soalnya singdur gue ngono gak Oke okay, hem, yuk terus. Suasana pasar besar ngawi ini termasuk eh 100% dadi. jadi, jadi kalau yuk senggok dua-duwe beberapa stand stand yang cek kosong atau cns beberapa dandan ini, kau contohnya sebelah kono, nah itu jay. ada beberapa tempat yang masih perlu dibenahi, oke. Okay. suasananya sangat banget dan. sehingga saat ini ada penjual mulai sayuran buah-buahan nah untuk lantai dua, lantai atas ini pakaian penjualan pakaian oke, tonton langsung di bawah wilayah bawah Karena ini seperti perlengkapan-perlengkapan rumah tangga bawah untuk di daerah tengah-tengah itu bakulan ayam jadi komplit banget ngisor ini mulai ada sayuran, buah-buahan, ayam campur dari biji ini bawa ngisor termasuknya sama banget ya medun belakang ngisor ganti ini bawa ngisor ya ayo mumpung-mumpung. cus. gua ya, amet pintu masuk eh cuma satu dari depan toh, kan? sokos samping samping pojokan pojokan itu onak pintu masuk jadi empat penjuru ku onak pintu masuknya kabeh depan, kanan, kiri, terus belakang, ku pintu masuk jadi anggo masyarakat aja ngganti bingung, monitoring lu ngarep metunya nih. <guluh> Oke, langsung aja. Nah, ini aku SGo. Aku SGo wilayah ngisor. Aku pengen jelek jelok bakulan. Mulai soko sayuran, terus beban, jadi komplit, banget Ini gini. Nah, ini aku nonton banget ini gini. Tapi mulai saka oh, ini konon Kulineran nenek. Coba rene ya, Nggo. Oke. Okay. Oh, Halo. Sehat. Sehat-sehat. Hehehe yae. Nggok nek. Eh? Lho, yae. Nggok nek. Oke, oke. Langsung ae aku tak mubeng-mubeng ndelok mubeng bakulan. Oke, okay, Cui Wah, rame banget. Oke, okay, geng. Sambil duduk santai di uh, tangga naik ke lantai 2 ini aku sedikit cerita maneh tak ulangi maneh Ini gak pasar besar nggak wiki, ono empat pintu masuk mulai dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Oke, okay, Mbak. <guruh> Jadi uh, tangga awakmu mungkin sing parkir ini gurih ya. Balik ini gurih, oh, jangan lali taruh motor rame banget Mas Ilham, jadi ini iki komplit mulai sampai buah-buahan, sayur-sayuran sama daging, kalau daging daerah tengah ini kita langsung muter-muter Mas Ilham ya kita review pasar Besar Ngawi kali ini, mantap ya. di pintu masuk utama pintu depan kita langsung disuguin jajanan jajanan desa mas Hilang. nah langsung aja ke sini nah itu ada itak ituk, oke. Okay. itak ituk terus segitu juga mas dalam. solo wow. apa apa, apa kan? lali aku cenderungnya. pokoknya jajanan jajanan desa yang kuno komplit mas dalam. mulai soko itak ituk, terus <laughs> jagung, terus kacang. Terus orang meneh, berondong Jadi panganan-panganan, seng, desa jajanan-jajanan desa aku melumpuk kan? neng, Depan pintu masuk, masuk pertama langsung disubin jajanan-jajanan desa Untuk sebelah kanan, sebelah kiri kita langsung disambut dengan sabit <laughs> Gak disambut caro ember atau perabotan-perabotan rumah masih macam koyok layak, terus peso, payung terus, apa itu? Udung. jadi, komplit nih, ini karena kita tadi masuknya dari pintu utama kita coba keluar dari pintu belakang apalagi sih di belakang sana itu ada apa aja mungkin kuliner atau panganan-panganan -pangan yang unik langsung aja Mas Ilham merapat CUS! GAS! nah, Mas Ilham di belakang sini itu ternyata jualan-jualan daging ayam, daging sapi itu di daerah sini belakang, belakang salah masalem. ini daging ayam, daging sapi komplit. <Sess> ternyata di lantai satu itu kok hampir foto terjalan iki Podo kabeh mungkin sayuran, buah-buahan itu enggak lantai satu. Tak kira, -kira yang duri ki, enak sih jujur jujur jujur jujur jujur jujur jujur jujur jujur. Untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk ibu untuk untuk untuk untuk koyok untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk untuk lantai untuk untuk Tangguh, jualan kelambi-kelambi kaos, kacok, itu lantai 2 apa ada yang sing yang kurang jadi ya? tidak ya? ayo kita naik ke lantai 2 kita tonton ada beberapa stand yang belum ke pakai <Song> ternyata di lantai dua itu mas, ya di gaya kulineran mas, ya mas? Eh? pada tanggal itu ada jualan panganan ya? So? iya, paling oh iya oke, okay, matur-sumur mas ya? Okay. <laughs> ah, monggo oh, ternyata di lantai dua itu enggak cuma jual pakaian ternyata juga ada tempat-tempat jualan kuliner nah, ini contoh-contoh contoh nih jadi, kini umpamanya itu meja bakulan ha? ini mumpung rukun-rukun yang bakulan ha? ini bukan tempat gue isah-isah nih haaa aku pengen bakulan penol bakso ini payu gak? kira-kira setuju gak? setuju gak teman-teman komen di bawah? kayaknya <laughs> nah, ini yuk, orangnya untuk kuham sopan untuk penol bakso <laughs> bakso ya. <laughs> ini demun, sempur payu payulah ya ini ombo banget loh, harusnya gak lantai dua itu baik Lebas banget, cuma izi kosong kabeh Bakulan kuliner nih jadi gue nge-nge kosong -song. mungkin saya nggak pintu depan ya. Ada yang masuknya nih pintu depan. Iku soalnya beberapa setengah senin minggu, minggu jualan pakaian. Iku soalnya seng manggoni. Cuma sing area belakang jadi ini pintu masuk dari belakang nih masih kosong, belum ada yang pakai. Cuma mau buat kuliner, mantap. Tak tunggu munggu-munggu dan jadi ada jajan ini Ham. Ayo, mantap. Ayo ngecek sing sebelah ini Ham. Kita coba lihat view dari lantai 2 ke bawah itu pemandangannya apa aja Mas Duh, Langsung yuk cus. Pemandangannya pagi landam. <laughs> sebelah samping sini nih sa drunge parkiran motor, itu dia nih kanggo pedagang pedagang kaki lima sing onok pasar ini, cuma lagi dibongkar pindah jualannya nggak pinggir-pinggir jalan gue macam, kita aja nah itu kemudian jenggo bakulan-bakulan itu, jadi waktu pasar gini dibongkar sempit banget, jadi pintu mau keluar masuk eh gini sempit rencanane rencananya berarti keren banget di pasar Ono tempat satpam barang ya di sebelah kondisi oke geng mungkin cukup saat ini sini aku review pasar besar ngawi jadi buat teman-teman jangan lupa kalau belanja tetap di pasar tradisional kita bantu UMKM masyarakat sekitar atau ibu-ibu Bambas yang bakulan yang gini, ayo dibantu disupport. Belojoning kau ya, tak tunggu, merapat di pasar besar Ngawi. Ya, mungkin cukup segini dulu, Mas. Ini hams, yes, kita tutup sampai jumpa di konten selanjutnya, kuliner selanjutnya di tim force. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel tim force support terus, komen di bawah, kasih tantangan, kita pasti bakal bikin. Cukup segini dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya Matur semua jolur